Analisa GBPUS di tanggal 11 Maret tahun 2022, tren pergerakan gbp di sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan GBP usd jika terus bertahan di bawah area 1.31035, karena ada potensi GBP di bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 1.30700, Sebaliknya waspadai jika GBPUSD bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.31200 karena ada potensi GBPUSD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.31535. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983